mencintaimu aku tenang memilikimu aku ada di setiap engkau membuka mata rasakan selalu memelukmu penuh cinta itu yang selalu aku inginkan kau mampu membuatku tersenyum dan Nabi berarti, kau jaga selalu hatimu, sejauh dariku, tunggu aku ke. Menyayangimu Selalu Menyayangimu Sampai Akhir menutup Mata Merindukanmu Selalu Ku rasakan Selalu kau inginkan kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berat Dari ku tunggu aku kembali ku mencintaimu selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Saat jauh dariku Tunggu aku kembali Ku mencintaimu selalu Menyayangimu sampai Akhir menutup mata.